Guys, sekarang kami sedang menantikan detik-detik terjadinya gerhana cacing yang akan terjadi hari ini tanggal 7 Maret 2023 Oke kita nanti kami saja guys